Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Dan pastinya kabar spesial Dari idola kita Lesti Dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baik, kabar menarik dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali percobaan kita di siang ini ada kabar spesial yang kita dapatkan dari akun Indosiar. Indosiar ini memposting info acara Dandut Akademi 5. Masya Allah banget persahabatnya, makin gak sabar pastinya dengan penampilan idola kesayangan Bunda Lesti Kejora Yang akan dihadirkan di acara The Academy 5 sebagai juri Mudah-mudahan Bunda Lesti menampilkan penampilan terbaiknya, amin Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat dangdut kamu dan jadilah bintang selanjutnya di dangdut Academy 5 Nantikan The akademi 5 dengan deretan juri-juri yang luar biasa, segera hanya di Indosiar. Wow, makin dibikin penasaran dan makin dibuat gak sabar untuk menyaksikan penampilan idola kesayangan yang paling ditunggu-tunggu adalah Bunda Lesti Kejora. Untuk berikutnya bersahabat ada kabar spesial juga yang kita dapatkan, masyaAllah ada postingan Papa Bilar dengan gaya rambut terbarunya, memakai kaca mata hitam dan di sampingnya pun persahabat ya bestinya Papa Bilar ada Bang Haris yang gaya rambutnya pun sama dengan memakai tentunya kaca mata hitam, masyaAllah banget ya, tapi belum lengkap karena Bang Adiska nggak ikutan nih persahabat semoga trio gesrek. Ini selalu kompak juga nih, Selalu memberikan kejutan-kejutan spesial Untuk kita semuanya Wah, wow, masyaAllah banget ya Semoga Trio pun bisa selalu menghibur Dan bisa tampil kembali Di layar kaca, amin Untuk berikutnya bersahabat Kita mampir ke unggahan terbarunya Om Izhar Om Izhar di bersahabat ya Mengunggah sebuah postingan Momen video call bareng Abang Fatih dan Papa Bilar Wah, wow, terlihat Papa Bilar Happy banget ya dan Abang Fatih lucu, sangat menggemaskan saat gangguin papahnya lagi main PS, Masya Allah banget. Happy sekali melihat keluarga besar yang akur, Masya Allah banget ya Om Izhar, mudah-mudahan selalu sehat juga, amin. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan, Abang El kompak banget dengan papanya ya, tapi saat video call sama kakeknya, tetaplah lihat ke kakeknya. Sopan banget ya Abang El Saya terus ya anak soleh Bahagia terus sama papa dan bundanya Dan jangan lupa salam tuh Sama uncle and auntie online-nya Wah, wow, Masya Allah banget ya Luar biasa Abang El memang terlihat sopan banget Sudah kecil saja, sudah terlihat ya, Masya Allah Mudah-mudahan BBL menjadi kebanggaan Dan menjadi anak yang soleh Amin di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan respon yang positif diberikan oleh para sahabat Leslar Ada komentar dari akun Sri Rahayunanda mengatakan Masya Allah kakeknya abang meski jauh tetap dekat di HP dan di hati Sehat-sehat om biar selalu bisa jagain semuanya, cucu-cucunya terus, amin Ada juga persahabat ya komentar dari Reni Octaviani85 Masya Allah, Bapak juga sehat selalu ya Pak Amin, saling mendoakan ya Yang terbaik, ada juga komentar lain Diberikan dari akun Uti Afi Mengatakan Assalamualaikum Pak Izhar, sehat selalu ya Pak Amin, Masya Allah banget ya doa, doa Selalu diberikan doa baiknya Mudah-mudahan diijabah. Kemudian persahabat, kita simak juga Ini ada info penting Untuk warga Konoha, karena vitamin Akan disuguhkan lewat channel Youtube Rizky Bilar Jam 5 sore nanti bakal hadir kejutan spesial Kuis siapa lebih kenal Rizky Bilar berhadiah 10 juta rupiah Mantap tuh persahabat ya Ada kuis dari Papa Bilar Mudah-mudahan semakin banyak support yang diberikan ya Dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Insya Allah Jangan lupa jam 5 sore kita akan disuguhkan vitamin bahagia lewat kanal youtube-nya Papa Rizky pilar Kemudian persahabat kita simak juga di terbarunya Lintar Yang memposting sebuah video lagi ketik-kutik manja ya Ini sih cute banget dan berada di dalam mobil, wow, sepertinya mau ITW nih, berzabat ya, doakan saja apapun yang dilakukan hari ini oleh idola kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan pastinya kita akan selalu mendapatkan vitamin-vitamin bahagia dan kabar baik langsung dari Gunda Lesti Papa Bilar, dan tim Leslar Entertainment. Kita masih menunggu cedokan terbaru berikutnya bersama jangan kemana-mana. tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.